Assalamualaikum, selamat datang di channel dia Cece. Kali ini aku mau bikin kentaki Asli ini kentakinya crispy banget, renyah banget Jadi ini aku pertama kali bikin kentaki Dan hasilnya langsung seperti ini, anti gagal Meskipun ini gak pakai soda kue, gak pakai baking powder dan sebagainya Cuma tepung terigu aja Hasilnya bisa memuaskan banget kayak gini Buat kalian yang mau nyobain, jangan... Takut gagal ini bener-bener langsung jadi kayak gini. Anti gagal dengan resep ini ya? Nah, kalau kalian pengen tahu resepnya, langsung aja aku kasih tahu resep-resepnya. Apa aja bahan-bahan yang aku gunain untuk bikin kentucky seperti ini? Buat kalian yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe dulu agar channel aku ini makin berkembang. Dan ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapin saat bikin kentucky yang supernya kayak gini. Aku siapin dulu ayamnya, ini aku ayamnya pakai seperempat kilo ayam ya, dan ini aku kasih garam. Dan juga aku kasih bawang putih bubuk Kalau enggak ada bawang putih bubuk Ini bisa bawang putih biasa kita haluskan Dan ini juga aku tambahin Kaldu bubuknya Ini aku aduk seperti ini ya Kayak gini Nah ini kita tunggu Sampai benar-benar merata -benar Ini kita marinasi dulu ayamnya Jadi supaya rasa ayamnya nanti Bisa meresap gurihnya bisa meresap ke dalam ayamnya Nah, sambil kita tunggu marinasinya, kita panasin dulu minyaknya, ini aku pakai wajan yang kecil aja agar nanti nggak terlalu banyak buang-buang minyak ini aku kecilin apinya ya jadi kita kecilin banget apinya sampai nanti benar-benar minyaknya panas dan ini aku siapin air itu air biasa ini aku kasih tepung terigu Jadi tepung terigu yang biasa aku pakai itu tepung terigu yang mereknya Cakra Atau tepung terigu yang proteinnya tinggi Nah kayak gini Ini aku tuangin separuh dulu Ini aku belinya yang biasa aja Tapi ini mereknya Cakra Ini aku kasih setengah kilo Dan aku tuangin ke dalam wadah seperti ini Jadi ini cuma tepung terigu aja setelah kita siapin tepung terigunya kayak gini kita kasih royco ya untuk royconya aku pakai royco rasa sapi karena aku nggak punya royco rasa ayam jika kalian punya royco rasa ayam juga bisa ditambahkan dengan royco rasa ayam untuk royconya aku kasih dua saset kayak gini nah setelah aku tuangin royconya ini nanti aku akan aduk-aduk sampai tercampur rata dengan terigunya ya jadi aku nggak nambahin bumbu-bumbu lagi ini cuma royco aja dan tepung terigu yang proteinnya tinggi Nah, seperti ini. Aku juga nambahin bawang putih biar nanti lebih kerasa bawang putihnya. Tapi kalau nggak ada bawang putih bubuk, kalian juga bisa skip untuk bawang putihnya. Nah, ini aku aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Dan benar-benar semuanya tercampur rata dengan roikonya agar nanti tepungnya terasa gurih saat kita makan. Nah setelah kita aduk-aduk Kita masukkan ayam yang udah kita marinasi Kita masukkan satu dulu Dan kita tepungi seperti ini Untuk teknik penepungannya Kita guling-guling seperti ini Dan jangan kita tekan Tetap lakukan seperti ini Sampai benar-benar ayamnya nggak ada yang terlihat basah Jadi sudah tertutup dengan tepung Nah kayak gini Lalu kita rendam di air biasa Nah seperti ini kita ambil lagi dan kita tepungi seperti ini lanjutkan semuanya seperti ini ya. Untuk tekniknya tetap sama, kita guling-gulingkan tapi jangan kita tekan-tekan nanti agar hasilnya tidak bantat. Sampai benar-benar ayamnya itu tertutup dengan tepung. Kalau sudah tertutup kayak gini kita angkat dan kita rendam dulu. Nah, ini ayamnya udah tertutup semuanya dengan tepung lalu aku rendam dulu satu kali. Dan untuk perendamannya ini nanti aku melakukan perendaman selama dua kali dan penepungannya sebanyak tiga kali. Nah untuk tekniknya tetap sama ya. Jadi ini kita tepungi dulu baru kita rendam kayak gitu. Lakukan semuanya sampai ayamnya habis. Dan jika ayamnya sudah habis kita rendam semua ini aku mau melakukan penepungan yang kedua. Nah kita tiriskan dulu sampai airnya benar-benar. Udah gak ada sedikit aja airnya. Ini kita tepungnya lagi, dan untuk tekniknya tetap sama. Kita guling-gulingkan seperti ini, jadi untuk penepungannya kita lakukan juga sama caranya ya, kayak gini. Ini sampai benar-benar tepungnya itu menempel di ayam kayak gini. Nah, ini udah agak tebelan tepungnya. Ini aku rendam lagi, dan ini aku ambil ayam yang satunya lagi, jadi lakukan. Dengan cara yang sama sampai benar-benar ayamnya udah selesai semuanya. Kita guling-gulingkan dulu kayak gini. Tapi jangan terlalu ditekan agar nanti hasilnya tidak bantat dan keras. Jadi kita guling-guling aja. Nah ini udah agak tebelan, ini aku mau... Kasih dulu karena ini ada yang masih terbuka Masih terlihat basah Dan aku celupkan lagi ke air rendaman Jadi untuk air rendamannya Itu aku pakai air biasa ya Jadi bukan air dingin Itu air mineral yang aku tuangin aja langsung ke ember Kayak gitu Dan ini aku lakukan penepungan untuk ayam yang berikutnya Sampai semuanya selesai dan ini udah pencelupan yang kedua atau perendaman yang kedua setelah kita penempungan nah ini ayamnya udah agak keritingan kayak gini masih aku rendam dulu dan ini minyaknya udah aku tes ini udah panas banget lalu aku akan melakukan penepungan yang ketiga nah ini hasil rendaman yang kedua ya dan ini langsung aja aku mau penepungan yang ketiga langsung setelah kita lakukan penepungan ketiga langsung kita celupkan ke dalam minyak yang udah benar-benar panas banget jadi kalau ini tadi aku panasin minyaknya dengan api kecil aja ya Jadi kayak gini kita tepunginnya seperti ini Untuk tekniknya kita guling-guling dan jangan kita terlalu tekan Nanti hasilnya akan renyah dan tipis banget Dan ini aku masih guling-guling Ini udah terlihat keriting ya untuk ayamnya Ini bener-bener anti gagal banget Padahal aku baru pertama bikinnya Tapi ini langsung berhasil Nah ini udah keriting banget ini langsung aku masukin ke dalam wajan yang udah berisi minyak yang sangat panas banget. Kalau ayam minyaknya udah panas itu ayamnya langsung naik ke atas kayak gitu ya. Dan ini ayam yang berikutnya. Juga aku tepungin kayak gini. Nah kita guling-guling aja seperti ini sampai benar-benar tepungnya itu menempel di ayamnya dan membentuk keriting-keriting kayak gitu. Itu nanti bakalan crispy banget kalau udah mateng nah kayak gini terus aja kita baluri dengan tepungnya dan kalau sudah kita angkat nah kayak gini udah terlihat agak keriting ini langsung aku masukin ke dalam wajan yang tadi nah kayak gini ini aku masukin dulu ini benar-benar panas banget minyaknya tapi ini aku masih pakai api yang kecil jadi nanti aku mau besarin kalau udah masuk semua ayamnya Tunggu sampai benar-benar Kayak gini Udah agak kering kayak gini Nah kalau udah kayak gini Baru aku mau Besarin apinya Biar agak cepat ini nanti hasilnya ya Ini udah kelihatan Keritingnya ini benar-benar Crispy banget enak banget Rasanya juga crispy banget Nah kayak gini kalau udah agak kecoklatan Kita balik baliknya pelan-pelan aja ini aku kasih 2 ayam aja karena ini aku pakai wajan yang kecil banget kayak gini ya kalau udah agak kecoklatan lalu kita angkat ini kentakinya siap kita sajikan ini benar-benar resep anti gagal banget kalau bikin kentaki ini hasilnya udah kecoklatan aku angkat dan aku sajiin pakai saus kayak gini Hmm, ini enak banget, benar-benar. Puas banget kalau pakai resep ini. Ini udah kelihatan keritingnya. Dan ini rasanya crispy banget. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum.